Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas kunci jawaban di halaman 68 pada mata pelajaran matematika volume 2 di semester 2 kelas 4. Baik, langsung saja kita adik-adik untuk menjawab soal yang pertama. Nah, kebetulan yang kita jawab di sini adalah pada halaman 68 di latihannya ya, adik-adik. Baik, kita langsung saja jawab soal yang pertama. Di sini kita diminta untuk cari hasil baginya sampai ke nilai tempat per seratusan, Kemudian bulatkan jawabannya ke nilai tempat persepuluhan. Jadi nanti kita akan mencari uh, hasil pembagiannya sampai nilai ke per seratusan, Tetapi nanti kita akan balut, bulatkan ke persepuluhannya. Baik. Bagaimana caranya baik langsung saja kita jawab dari soal yang pertama adik-adik baik soal yang pertama di sini ada 5,5 dibagi 8 baik kita tulis saja soal nomor satu di sini biar lebih banyak spesnya nanti untuk kita jawab 5,5 ya inini 5,5 dibagi dengan 8 Sama dengan, Nah sekarang 5 dibagi 8 kan tidak bisa tuh maka sekarang kita ambilkan 5 yang ada di belakang koma nah nah kalau kita udah ambil angka di belakang koma berarti sekarang kita tuliskan di sini 0, koma. oke berarti sekarang 55 dibagi 8 bisa atau tidak bisa ya 55 dibagi 8 itu kira-kira berapa kalau 6 kali 8 48 ditambah 8 lagi menjadi kira-kira berapa adik-adik? 55 dibagi 8. Mendekati 6. Nah, sekarang 6 dikali 8 yaitu berapa? 48. Baik, kita kurangi saja langsung. 55 dikurangi 48 berapa? Berarti 15 dikurangi 8 sama dengan berapa? Yaitu 7 disini ya. 7 dibagi 8 bisa enggak? Ternyata tidak bisa. Maka di sini kita tambahkan 0 saja langsung. 70 dibagi 8 bisa atau tidak? Bisa ya. Berapa kali 8 mendekati 70? Yaitu 2, 7. Nah. Oke. Okay. Sebentar apakah 7? Bukan ya, bukan. Tetapi 8 ya yang mendekati itu adalah 8. Mohon maaf sebentar. Oke, mendekati adalah 8 adik-adik. Oke, maka di sini 8. 8 kali 8 adalah 64. Nah, sekarang kita kurangi nih. ya Kita kurangi. 70 dikurangi 64 berapa? Yaitu 6. Oke, sisanya sekarang 6 bagi 8 bisa atau tidak? Ternyata, Tidak bisa ya. Oke. Okay. Okay, 6 bagi 8 tidak bisa. Maka kita tambahkan 0 di sini. 60 dibagi 8 kira-kira berapa. Nah, karena perintahnya tadi hanya kita diminta untuk uh, mencari nilai sampai ke perseratusan. Nah, di sini adalah perseratusannya adik-adik. Nah, kemudian kan perintahnya sampai di sini saja. Maka kita cukupkan untuk menghitungnya sampai di sini. Nah, untuk hasilnya kita bulatkan. maka dibulatkan menjadi kita saja dibulatkan menjadi 0,7. Nah, ini artinya persepuluhan. Nah, karena kita diminta untuk menilai sampai ke persepuluhan dan kita mencari sampai ke perseratusan yaitu 0,68. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kalau dibulatkan ini menjadi 0,7 ya. Oke, ini hasilnya ya. Kita bulatkan menjadi ini hasil. Oke. Sekarang untuk soal nomor 2, 9,9 bagi 7. Nah, kita tulis 9,9 dibagi 7. Nah, 9 dibagi 7 bisa kan? Yaitu mendekati 1. 1 kali 7 itu adalah 7. Maka di sini 9 kurangi 2, sisa 2. 9 kali 7 sisa 2 ya. Maka di sini 2 bagi 7 tidak bisa, maka kita ambilkan angka di belakang koma. Kalau kita ambil angka di belakang koma, maka di sini kita tulis komanya. K 9 turun. 29 dibagi 7 kira-kira berapa? Kira-kira 4. Nah, 4 kali 7 berapa yaitu 28. Maka di sini 29 kurangi 28. Sisanya adalah 1. 1 bagi 7 kan tidak bisa. Maka kita tulis 10 di sini. 0 ya. 10 bagi 7 bisa. Bisa. Mendekati berapa? Yaitu 1. 1 kali 7, 7. Nah, maka di sini sisanya tiga. Nah, karena kita diminta hanya untuk mencari nilai tempat per perseratusan, maka cukup sampai di sini, yaitu 1,41. Nah, sekarang kita diminta untuk bulatkan jawabannya ke nilai tempat persepuluhan. Nah, maka maka kita tulis di bulatkan menjadi 1,4. Oke, ini jadi pembulatannya adik-adik ya. Oke, sip sekarang soal nomor tiga ada hmm, nah di sini gitu, soal nomor nomor tiga ya 67,8 dibagi 79 nah di sini 67 bagi uh, 79 kan tidak bisa tuh maka kita ambilkan Angka yang ada di belakang koma. Kalau kita ambil angka di belakang koma, maka kita tuliskan 0 di sini. Kemudian kita tuliskan koma. Nah, sekarang berapa? 678 dibagi dengan 79. Sama dengan berapa? Yaitu mendekati 8. Nah, 8 kali 79 itu berapa? 8 dikali 79 sama dengan 632. Sekarang kita kurangi saja ini. 8 kurangi 2 adalah 6. Kemudian 7 kurangi 3 adalah 4. Nah, pas sekarang 46 bagi 79 bisa atau tidak? Ternyata tidak bisa. Maka sekarang 46 ini kita tambahkan 0 di belakangnya menjadi 460. Kemudian kita bagikan dengan 79 mendekati 5. Sekarang 5 dikali 79 sama dengan berapa? 5 kali 79 sama dengan 395. 395. 460 dikurangi 395. Sisanya berapa? Apakah ada yang tahu? coba dikurangi di orat orat di bukunya sama dengan berapa yaitu 65. Oke. Nah, karena kita diminta hanya mencari sampai nilai tempat perseratusan, maka kita cukupkan sampai di sini. Kemudian sekarang 0,85 ini kita bulatkan menjadi dibulatkan menjadi 0,9. Oke. Jadi, 0,9 hasil pembulatannya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 4, yaitu 42,9 dibagi dengan 14. Nah, 42 dibagi 14 itu bisa atau tidak bisa ya, berapa yang mendekatinya? Apakah sudah ada yang tahu? Oke, yang mendekati adalah 3. Maka sekarang 3 di 14, berapa 3 kali 4 adalah 12 simpan 1, 3 kali 1 adalah 3, kita tambah 1, menjadi sisanya adalah um, tambahan jadi 42. Nah sekarang ya selanjutnya adalah kita akan hitung lagi, kita kurang ini 42 ke 42 adalah 0. 0 bagi 14 kan tidak bisa nih. Nah, kita ambil angka di belakang koma. Maka, kita masukkan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, adik-adik. Misalkan 42 dikurung 42, ini kan puluhan nih. Nah, kemudian puluhan kurangi puluhan ini hasilnya adalah 0. Maka, sekarang kita tambahkan di sini koma ya, adik-adik. Kemudian kita tambahkan 0-nya. Begitu caranya untuk soal seperti ini ya. Nah, sekarang maka selanjutnya adalah kita... Bagi ini, 9. 9 bagi 14 kan tidak bisa kita tambahkan menjadi 90. Maka 90 dibagi 14 kira-kira adalah 6. Nah, sekarang 6 x 14 hasilnya adalah berapa? Ada yang tahu, 6 x 14 hasilnya adalah 84. Maka di sini sisa 6. Nah, karena kita diminta hanya mencari sampai per... 100-an, maka di sini cukup kita tulis sampai di sini. Nah, maka untuk pembulatannya menjadi kita tuliskan dibulatkan menjadi 3,1. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Adik-adik ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya di sini. bagi pita sepanjang 16,3 meter menjadi 3 bagian yang sama panjang berapa meter panjang setiap pita yang diperoleh cari hasil baginya sampai ke nilai tempat perseratusan lalu bulatkan hasilnya tersebut di tempat persepuluhan baik kita tuliskan 7 7 dulu ya 16,3 dibagi dengan 3 baik kita langsung saja kita kita tuliskan ke pembagian bersusun 16,3 dibagi 3. Maka sama dengan sini. 16 bagi 3 mendekati berapa? 4. 4 kali 3, 12. Kemudian ini kita kurangi. 16 kurangi 12 adalah 4. Ya. 4 bagi 3 bisa atau tidak? Bisa ya. Seharusnya sini tadi, mohon maaf. Ini salah ya. Ini juga salah, oke, okay. sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, to say. Nah, sekarang 16 bagi 3 itu kira-kira adalah 5, 5 kali 3 adalah 15. Nah, di sini, di sini 16 kurangi 15, sisanya adalah 1, berikutnya kita turunkan angka 3 ini, karena kita ambil angka di belakang koma, berarti di sini kita tulis komanya ya. Oke sekarang 13, 13 dibagi 3 mendekati 4, 4 kali 3 adalah 12, 13 dikorengi 12 sisanya adalah 1, 1 bagi 3 tidak bisa, maka kita tambahkan 0 ini 10 bagi 3 mendekati 3, 3 kali 3 adalah 9, Kemudian ini kita kurangi nah karena di sini perintahnya adalah kita mencari nilai tempatnya sampai ke perseratusan maka kita cukup sampai di sini baru kemudian kita bulatkan. Dibulatkan dibulatkan menjadi 5,4. Oke ini hasil pembulatannya. Oke Adik-adik nanti kita lanjut ke halaman 70.